Saya lagi lihat cewek-cewek cantik DJ senam joget berkreasi. Senam DJ menyehatkan badan, juga menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe ya lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke lur, selamat menonton. this musik the revolution Ayu. Ayu. Ayu.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 We'll be Refuelition